The school fence we'll back to Time Mall. dan kembali datang Selatan kelas Tamat. Hari ini Time Out Gang I'm back in Jakarta tapi jujur sekarang aku sedang jet lag gila. Mata gua udah sepet banget dari jam 6 sore tadi ini. Tapi kita tetap harus semangat bikin Time Out hari ini karena kita harus membahas tentang Jamal Ran. Jamal bikin kita semua sakit kepala dan juga khawatir sekarang kita tahu Jamal kemarin when on IG live and he was flashing a gun during his IG live dan sekarang ini dia di oleh NBA dan juga Memphis Grizzlies dan kabarnya juga dia under investigation oleh Denver Police Department. Jadi hari ini gue akan kasih take gue tentang situasinya jam dan setelah itu kita juga harus membahas tentang lakers wah wow. lakers fans selamat datang di zona Playin wow. kalian ini hari ini kalian resmi ada di posisi ke 9 setelah mengalahkan memphis grizzlies dan ya kembali di hard carry oleh ad dan kelihatannya oh nih sekarang kelihatannya happy banget yang net anthony davis ya jadi itulah dua topik utama kita untuk kelas hari ini tapi sebelum kita mulai kelas hari ini gue ingetin ini untuk semua members gue yang di jakarta ayo dong join dong our monthly pickup game hari minggu ini nih kita akan main basket bareng, kita akan seru seruan bareng dan kayaknya akan ada giveaway nih di uh, our monthly pickup game jadi don't miss out on that, pastikan kalau kalian belum daftar, daftar di discord dan juga kontak kevin doang, so once again hopefully i'm gonna see everybody there, dan yeah, once again thank you so much guys for always supporting timeout, really appreciate everybody, semoga timeout hari ini bisa 15.000 views, amin dan pasti, pastikan kalian kasih like dan juga pastikan kalian subscribe, kita kurang dikit lagi nih, untuk 130.000 subscribers jadi tekan tombol subscribe, dan juga tekan bel yang guys, biar kalian gak ketinggalan episode Time Out. So once again, thank you so much for watching Time Out today. So let's start our class and let's start with... Rock and roll, rock and roll, rock and roll. Setelah sekian lama ada rock and roll. Terima kasih Bang Kusma, Aduh, Kyle Kusma hari ini memberikan kita konten Dia mau cosplay jadi staff kiri Tapi gagal total guys Tembakan tribo ini gak masuk Yang paling parahnya, bolanya tuh balik lagi ke dia Tapi dia udah muter balik Dan tidak ada di posisi untuk meriban bola sih Sayang banget, tapi itu ngakak kakbal si aja pada ketawa semua sih Dan sekarang tutorialnya Tutorialnya, aduh hampir salah ngomong Tutorialnya nih dari Steph Curry Kusma ini langsung yang bener kayak begini nih tadi Steph Curry juga melakukan hal yang sama tapi kalau Steph Curry bedanya hasilnya masuk guys no three 3 point tadi saat melawan OKC okay, si Thunder kayak Kusma kayak cocok tuh jadi finalist untuk shaking a full this year sih itu kayak cocok banget sih hari ini sih so, itu adalah uh, untuk uh, rock and roll hari ini kalau gitu langsung kita masuk ke kelas timeout hari ini pertama gue mau kasih lihat kalian nih beberapa dunk keren dari Jalen Green pas gue nonton Rockets dua minggu lalu doi nggak main sekarang dia aksi-aksi nih dengan dangnya dia Nick Klassen jadi korban dua kali hari ini. Aduh Pak Klassen ini adalah elite shot blocker loh, tapi kena aja loh dihajar sama si Jalen Green. Yang pertama gila sih pake tangan kiri man this one is really nasty dong. Uh, dan yang kedua kayaknya lebih teluk si uh, slam dang ya si habis uh, di stare down si Nick Klassen ya si kacau si Jalen Green sih dua-duanya dang ini auto top place banget sih pastinya sih. Tapi hari ini Raket dibantai sama Brooklyn Nets 118-96. Uh, Rejecks sebenarnya rezeki banget ya dia pindah ke Nets ya. Dia hari ini 30 poin and Spencer Dinwiddie hari ini 23 poin dan Nets masih ada di posisi keenam loh di Eastern Conference kali ini dan bisa-bisa masih masuk playoff loh nanti ini sih untuk Brooklyn Nets beda sama tetangganya ya, hari ini. New York Knicks yang kacau banget guys, kalahnya sama Charlotte Hornets guys, aduh, nine game winning streak terhenti, setelah tadi dia choke di babak kedua uh, Mereka kalah 112-105 dari Charlotte Hornets di Madison Square Garden Abis menang double OT lawan Boston Celtics, mereka abis bensinnya katanya hari ini <laughs> Diakui loh sama Julius dia bilang ketika kita kecape tadi di babak kedua um, Knicks di outscore 62-39 oleh Charlotte Hornets di babak kedua Tapi emang kalian sih, Knicks itu tadi nembaknya gak deh, masuk ke kuaternya keempat kalau-kalau empat mereka masih oke. Okay. They made a little run abis itu, nembaki gak ada yang masuk guys. Padahal sedikit open menurut gue tembakan-tembakannya uh, di babak dua mereka hanya 30 aja fill goalnya. Kelly Oubre with the dagger 3 point tadi ini, dan dia hari ini mencetak 27 point. And Terry Rozier 25 point. Dan ini merupakan kekalahan pertamanya Knicks di era Josh Hart. Dan of course kita akan membahas tentang goal is the worst and just cannot win on the road. I don't know why. Gila Steph Curry dan 40 point, 10 di 3 point shot 7 assist 6 ribuan Masih belum cukup guys Gila sih Aduh, Warriors hari ini kalah 137-128 Dari The Young Oklahoma City Thunder Team Warriors udah sebulan guys Puasa menang on the road Ini merupakan kekalan ketujuhnya mereka Secara beruntun on the road uh, Dan mereka rekodnya 7-25 Gila 7 dan 25 This is adalah one of the worst Uh, road record decision kayaknya cuma sama Detroit Pistons Bruce, sama Houston Rockets uh, Ingat gua ya um, ya yeah, main gua gak ngerti kenapa Warriors bisa mainnya beda banget sih kalau lagi nggak main di Chase Center mereka tuh kayak intensity defense-nya tuh bisa beda banget gitu uh, dan hari ini kalian tau lah ya defense-nya gampang banget ditembus apalagi sama Josh jadi uh, kelihatan banget sekarang ini kalau mereka memang kehilangan sosok Andrew Wiggins untuk perimeter defense-nya mereka dan juga kayak leadership aja sih uh, sekarang ini dan tadi di kuarter keempat juga tidak membantu sempat draft juga field goalnya mereka Empat menitan kayaknya Gantian tuh Jordan Poole sama Clay Thompson Nembak break saja Gantian bikin rumah tadi itu uh, Tapi gue yakin Dub Nation pasti pada mereka Yang kesel banget sama Jordan Poole uh, Jordan Poole Of course really bad Defending <laughs> On defense hari ini Really really bad uh, 11 poin satu dari 7 aja poinnya Gue gak tahu ada apa Dengan Jordan Poole Kalau main on uh, From the bench Dia kok jadi starternya Lebih oke okay. Cuma dia kayak gak mungkin Jadi starter ya Kebanyakan kayak yang nembak kok jadi starter Jadi Dia harus bisa adjust ya, Untuk kalau main dari bench mungkin mindsetnya dia mentalnya dia dan juga kita tahu ya cara dia harus bisa lebih kompak lah sama temen-temennya kalau lagi on the court atau memang udah gak ada kompak aja kali sama Jordan Poole sejak insidennya sama Draymond karena tadi juga jadi si Jordan Poole sebenarnya kayak jujur dia nggak ngeliat Draymond Green kayaknya, jujur gue liat dia kayak nggak ngeliat terus dia cowok oper ke Draymond Green, tapi Draymond Green ini udah kesel, udah frustasi, akhirnya Draymond Green ini nengok ke belakang dan bolanya jadi turnover jadi easy basket ke untuk si OKC si Thunder, <laughs> jadi ya insiden itu mungkin memang masih ada dampak ya kali ya sampai sekarang ini untuk Golden State Warriors uh, Jordan Poole juga tadi agak konyol, technical foulnya menurut gue um, Ya sayang aja sih, gue harap kan NBA akan tarik balik si technical foul si Jordan Poh Karena tadi menurut gue itu gak penting banget technical foul-nya Dan of course, hari ini juga gue mau sayang kalah gara-gara mereka juga 21 kali turnover hari ini, that's just too much man, untuk uh, sebuah game um, but hari ini, of course, bintangnya adalah just gini, from Australia gila, man, incredible 17 point, uh, 11 rebound dan juga 17 assist triple-double-nya uh, dia, young, the youngest pemain paling muda yang bisa mencetak triple-double dengan 17 assist. dia dominasi banget, offense-nya uh, okay, si Thunder, dia acak-acak defense-nya, Warriors lewat pick and roll hari ini, apalagi pick and roll sama Darius Harris gila, dia sama Darius Saris jago banget main bareng nih ya bisa dapetin si Saris itu boleh di bawah ring terus tadi ini gue lihat uh, ya yeah, main cannot wait sih to see apa yang bisa dilakukan sama Josh Gidi dan juga dengan Chad Home Green next season uh lihat sekarang bi scary guys dan of course Shy juga nggak mau kalah Jaguar ini sama Gidi Shy was cooking the Warriors tadi dengan 33 poin Gidi sama Shy responsible untuk 110 dari 137 poinnya oke oh, si Thunder That is just insane guys itu 80,3 dari poinnya Thunder berkat dua orang ini sih so itulah seberapa besar impactnya duo backcourtnya OKC Thunder di game hari ini. Wal saya masih cedera abs loh tapi kayaknya dia motivated banget untuk bisa membuat OKC Thunder mungkin lolos ke play internasional karena uh, OKC Thunder sekarang ini cuma have a game back dari number 10 New Orleans. Pelicans, jadi ngomongin tentang play in tournament Of course, kalian ketahulah kita ngomongin siapa Abis ini, kita udah nggak perlu ngomongin Lakers, kita udah nggak perlu minum ya Karena yang bikin seret sekarang ini Clippers gua sih Lakers udah nggak bikin seret, karena Lakers, they are doing really well Sejak trade deadline Huh, beda banget nasibnya sama Clippers gue. Sejak trade tail sejak mindahin Russell West, bro. Lakers itu 7 dan 3, guys. Sedangkan Clippers gue 1 dan 5. Dan sekarang ini bedanya satu posisi doang, nih. Lakers posisi 9, dan Clippers gue posisi ke-8. Wuh, ngeri. Ngeri, tapi gue masih pengen sih ketemu Lakers di play-in-tournament, sih. Karena gue yakin, dari dulu tuh gue udah bilang ya, sejak Lebron cedera, gue udah bilang, kalau Lakers itu akan tetap masuk ke play-in-tournament. Baik banget waktu itu pesimis, loh. Baik, banget pesimis, loh. Karena kita lihat, dong, Lakers... They are doing really well. Mereka hari ini menanggalan Memphis Grizzlies dengan skor 112-103. Um, yeah, AD was a monster once again. AD 32 poin, 22 ribounds. Bener gak ya? Statsnya 32 poin. Semoga bener sih 32 poin. Ya. 32 poin, 22 ribounds. Dia menjadi poin pertama Lakers sejak Shaquille O'Neal di season 2003-2004. Yang berhasil mencetak... Uh, multiple 30 points And 20 rebounds game In a season Pala tadi AD sempat bocor Hidungnya dihajar Sama David Roddy Tapi setelah itu Dominant, but he's still One of the best, man He's still one of the best players In the NBA When he is healthy Dan stretch ini Gue penting banget sih Untuk AD sih Karena AD ingin showcase To everybody Kalau gue bisa nih menang Bawa Lakers menang nih Tanpa LeBron James nih Tanpa LeBron gue bisa carry this team, dan itu what he's doing in the last 5 games menurut gue untuk Lakers uh, AD, gila sih, JJJ gak bisa jaga, siapapun itu Xavier Tillman gak bisa jaga, he was like unstoppable today, uh, dan Lebron pun juga happy banget, kalian bisa lihat lah Apa Lebron langsung tweet tentang AD hari ini, wow, berarti AD gak jadi di-trade nih, ataupun gak jadi dipindahin nih untuk carry Irving, ya, karena ada rumor kan, bahwa oh, mungkin AD mau dilepas lah, untuk uh, ke tim lain karena mungkin AD sama Lebron dan Working hard, so they were thinking about bringing in si Kyrie Irving Terus sekarang ini menurut gue Man, I think AD just still one of the best man. Still AD Disney <laughs> Disney keluar lagi AD Disney nih ya eh. Tapi menurut gue Hey man AD is showing everybody that he is still capable of You know, uh, leading a franchise team uh, Franchise sekarang ini menurut gue, Jadi, I don't think they should move AD, man. Harusnya like, just keep AD sih For the next couple of seasons Karena AD is still a superstar kita bisa lihat dari beberapa game terakhir Ini, L4 slide AD, Dia perlu bantuan dari teman-temannya Ada Dennis Schroeder, ada Austin Reeves Ada juga Rui Hachimura yang masing-masing 17 poin hari ini Everybody step up Schroeder, he's a big shot tadi From the baseline, harus dikasih Shimi sedikit sama dia dan yeah. Austin Reeves ada a very nice crossover jadi depannya Desmond Bain for a bank shot dan gue gak boleh lupa Troy Brown Jr. terakhir three point shot juga jadi Lakers Menurut gue pemain-pemainnya sejak ada LeBron ini juga semuanya pelan-pelan juga step up juga. Apalagi Dennis Trudeau. Walaupun dia juga dealing with an ankle injury. Setahu gue main pas gue lagi ngeliput dia. Tapi man, he just fighting through it. Mereka pengen banget untuk bisa masuk di play tournament Juga masuk di playoff tahun ini sih. Jadi Lakers sama gak mau kalah juga hari ini. Karena malam ini adalah uh, ceremony dari uh, retirement jersey-nya Pau Gasol. Uh, what an for Pau. It was nice to see him and his family. lihat jersinya digantung, dinaikin. Dan ini juga sesuai request-nya Kobe. Dia digantung jersey next to Kobe's jersey And of course, ya ini kita semua kangen sama Kobe lah like, Kita kangen sama Kobe, kita tahu tadi momen ini Walaupun banyak ex-teammate-nya yang Of course pasti ada sesuatu aja yang missing tadi Yaitu Kobe Bryant um, Sedih banget sih tadi, Pow guys, apa mau nangis ya Pas ngomongin Kobe Bryant Gua punya ide dong mau nangis uh, Kobe, of course, dia suka banget, dia cinta banget sama Powell. Inilah teammate favoritnya dia gua rasa Karena tanpa pau Kobe gak akan dapet cincin keempat Dan juga cincin ke cincin kelima ya sih, but I bet Kobe and Gigi uh, are smiling though from up there sih. so once again ah, kangen masih sama Kobe bro karena kadang gue juga suka nonton interview-nya Kobe just, you know, just miss that guy man one of the best guys ever bro but yeah itu tadi dari ceremony-nya uh, Pak Ogesol, much Deserve banget dan tadi ada Jimmy Butler ya, gue ngatain tiba-tiba ada Jimmy Butler nongol juga untuk kasih support ke Pak George. So, oh, that is really nice of Jimmy loh, karna Jimmy besok main, Jimmy besok tanding lo, besok tanding di mana ya? Miami, gue lupa tapi yang pasti dia tanding tapi dia ada di LA, so it was nice to see Jimmy giving support to Pak George so mereka main bareng di Chicago Bulls ya, kalau nggak salah ya sih, inget gue ya. Uh, tapi hari ini Lakers juga punya pahlawan lain guys, punya pahlawan lain yaitu Dylan Brooks bro, man who told you that you can shoot 17 times? Ini siapa yang kasih tau Dylan Brooks boleh nembak 17 kali guys, gila Udah 17 kali cuma 13 poin dari setahu gua gue ya Jadi anjir banget sih Dylan Brooks, bantuin Lakers deh Dia bantuin Lakers untuk menang hari ini ya Dan ya hari ini dengan kalahnya Memphis Memphis tuh ke posisi ketiga Washington Conference Dan Sacramento Kings guys yang naik ke posisi 2 Gila sih, brrrr Gila pecah banget sih, gue gak pernah nyenangkan si Sacramento Kings sudah ada di posisi kedua sekarang ini Gila sebelum season, siapa yang nyangka man, Sacramento Kings bisa seperti ini sekarang ini The West is just wild, man Kita lihat ya eh, Sacramento Kings apakah nanti bisa stay atau tidak Di posisi dua di akhir season So, itu Dari Lakers dan juga memphis Grizzlies Sekarang kita pindah, of course, you know what else is wild Ja Morant man That guy went on IG Live Dan juga memegang sebuah pistol um, shock banget sih, jujur gue shock banget itu ada hal pertama yang gue pas lihat di screenshotnya itu gue langsung shock banget. Pak uh, dua minggu lalu masih bicara-bicara sama gua di All Star Weekend ngomongin tentang Grizzlies dia dia pamerin dari itu videonya viral wow, 3 juta views guys di IG gue gue belum pernah seviral itu sih. Uh, man, this guy is very nice, very humble. Just a very unfortunate situation aja sih apa yang terjadi ke jamuan sekarang ini. Uh, of course dia sekarang di suspend sama NBA Memphis Grizzlies dan juga under investigation uh, oleh Polis Department di Denver uh, Jauh udah keluar statement sih Dia uh, take full responsibility of his action Which is really good though senama, Jauh udah keluar statement tentang hal tersebut uh, Tapi kalau dia terbukti Kalau dia bawa senjatanya ke pistol Eh, so, senjata ke pistol, senjatanya ke pesawat itu out of 50 game suspension by NBA Karena NBA memang ketat banget tentang hal tersebut Dia juga tahu lah Dan dulu dengan Gilbert Arenas uh, Mereka mencoba untuk avoid that kind of situation again uh, Dan kalau dia bawa pistolnya tanpa izin ke Denver Aduh, yang kita pusing He might face some jail time maybe We don't know Karena setiap state itu peraturannya bawa pistol berbeda-beda ya uh, Kayaknya kalau di Denver itu Kalau bawa pistol dari luar kota Dan tanpa izin itu I think you gotta be in a big, big trouble um, For now, we can only hope for the best untuk Ja, karena juga sebenarnya Steven Adams sudah kasih dia sedikit advice. Jadi Steven Adams itu sempat marah-marah di locker room bahwa uh, dia gak mau pemain-pemainnya si Grizzlies itu keluar-keluar malam, kalau lagi on the road. Dan dia sebenarnya itu sedang nyindir Ja sebenarnya. Sedang nyindir tapi ternyata ya Ja gak dengerin dan dia masih keluar dan akhirnya kena kan karena ini si Ja ini. Um, Ya yeah, man, sangat sayang banget sih, sangat disayangkan banget Karena kita tahu Grizzlies doing really well this season Dan hal ini sekarang uh, Terkena Jah Jah itu adalah franchise player Grizzlies Dan Grizzlies need Jah to win To win it all this season uh, In the NBA uh, Baik orang yang nyalain circle nya Jah Kalau gue nyalain circle nya Jah, sih Gue nyalain Jah nya sendiri sih Karena of course lu kalau mau ke IG live Jah yang decided untuk ke IG live Lalu juga untuk pegang pistolnya di IG live Jah yang decided to do that So that's why it needs to full uh, Take full responsibility Dan gue harap juga Papanya J bisa comes in, kasih advice, you know, talk to J, you know, karena ya papanya J yang bisa ngomong ke J lah tentang hal ini semua. So hopefully, eh, uh, ya, yeah, kita harapkan ada solusinya lah untuk J moren sekarang ini, but... Um, Hopefully after this day juga nggak nggak acting like this anymore. I know he was he wants to act like he's from the hood when when he is not from the hood. Uh, he wants to act tough, act like a gangster. He's not. But kita semua nggak tahu kan uh, what kind of stress, what kind of anxiety he is facing right now. So hopefully he's getting the right help uh, agar dia bisa lebih baik lagi setelah ini. But for now kita cuma bisa doain aja. Very unfortunate situation uh, for a young guy. Uh, yang kita semua look up to anak-anak, uh, anak-anak muda, anak-anak kecil semua lain dia banget gitu semua dia greedy, dia ngelakuin greedy semua, anak-anak greedy semua gitu jadi, uh, he is still menurut gua, uh, one of the brightest young men in the NBA so hopefully can get out the situation dan juga bisa main NBA lagi sih semoga karirnya gak selesai sih setelah masalah ini, itu aja sih yang gua harapkan uh, no matter what happened gua akan tetap support John Moran. I love Ja Moran. Uh, gue akan tetap um, berharap dia bisa main di NBA lagi. <sighs> the game needs him though. The game needs him, man. One of the most athletic players in the NBA. So, whatever happens, Ja Moran got my support, man. Gua akan berubah sih pandangan gue tentang Ja Moran setelah ini. Menurut gua Ja Moran still a great player, still a great person juga. So, now just pray for Ja, man. Supaya dia bisa main lagi di NBA. Amin. So, itulah timeout hari ini kan kita minta ke prediction terlebih dahulu dimana besok ada 7 game di NBA Clippers gue besok main setelah istirahat 2 hari biasanya kalau setelah istirahat 2 hari Clippers gue nembaknya agak jelek nih, biasanya seret poin ini, jadi besok gue akan memilih under 229 Clippers melawan Raptors semoga aja besok miss banyak ya tembakan ya, so good luck everybody and top styles udah lama juga gak ada top styles nih Steph Curry, hari ini pakai Curry 2 yang warna kuning, ini keren banget sih warnanya sih very classic, dikeluarin lagi di OKC. Okay sih um, ya yeah ini gue juga dulu suka banget sih sepatu-sepatu crazy So, I really enjoy looking at these shoes. Sekarang kind of like ini. So, it is the top star game. The player of the day. Player of the day, of course, like. Just Giddy. The Giddy, man. Uh, 17 points. 11 3 17 assists plus winning the game at home against the Warriors. And that is why he is our player of the day. So, timeout, geng. Itu dulu kelas timeoutnya hari ini. hopefully you guys enjoy the class today. Really appreciate everybody for joining me today. Dan pastikan, guys, kasih like, kasih comment, and subscribe. And I will see you guys again very soon. Peace out, everybody. Bye-bye.